Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke kabar pertama para ya, dan yang spesial banget dari Bang Aril Ini memposting sebuah postingan foto momen ketika Dedek Lesti dan kakak Bilar Kesumbawa para ya, untuk off-air Dede Lesti. Perhatikan di postingan ini, tentunya kita Salvo sama tangan kakak Bilar yang selalu genggam tangan Dedek Elsi keciora persahabatia ya, di situ. Salah satu bukti bahwa kakak Rizky Bila bertanggung jawab dan selalu siaga menjaga sang istri tercinta. Ada kalimat kiasan juga yang dituliskan oleh Bang Aril persahabatia ya, di situ dituliskan Bismillah sekongkang NTB semangat. Wow, Masya Allah ya luar biasa. Mudah-mudahan Bang Aril selalu menjaga tentunya persahabatnya untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan komentar dari para fans. Ada komentar dari akun Ayah Kejora nih persahabatnya berkomentar. Eh dari lobster kadang jadi tukang obat katanya itu masya Allah tentunya obat nyamuk ya <laughs> luar biasa menyaksikan kekiutan setiap hari dari Lesti dan Rizky Pilar dan kita lihat juga persahabatnya komentar lain dari akun Instagram. Gabeweli mengatakan kadang jadi manajer, kadang jadi tentara, ini jadi pengawal, bingung aku katanya tuh persahabat Dia memang luar biasa banget ya, Bang Ariel selalu menjaga, mensupport, mendukung dan yang terbaik Pokoknya untuk pasangan Lesti dan Rizky Billar. Dan untuk berikutnya juga kita lihat ini kabar terbaru banget diunggah oleh kakak Rizky Billar, Di akun Instagram pribadi miliknya, Masya Allah Luar biasa persahabatnya dengan duduk santai Tentunya sambil memakai kupluk warna merah luar biasa Kegantengan Rizky Bilar banyak sekali menurunkan pujian dari fans sejati ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Akhirnya gue pakai kupluk juga Selama ini gue males pakai kupluk karena takut ketuker sama songkok emak gue Sekian, aduh cute banget di kakak Bilar ya Hingga tentunya di postingan tersebut Ayah Kejora berkomentar Alama katanya itu persahabatnya sambil emot ketawa Aduh cute banget ya Bapak Mertua akhirnya berkomentar di postingan kakak Rizky Bilar Selain ayah kejuara, persahabat yang perhatikan di sini banyak sekali komentar dari para fans, yakni dari akun lastnya Bilar tim. Papa Cimori pakai kupluk makin meresahkan ya guys, pastinya dong. <gifat> semakin cute dan semakin ganteng mirip Papa Korea tentunya. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan, amin. Dan selanjutnya para yang kita lihat di sini ada komentar lain dari akun Malaikat Pencatat Leslar mengatakan akhirnya gua kembali melihat Opa setelah beberapa minggu ini liat soang katanya teman luar biasa para yang dan damage dari Kakak Bilar banyak sekali menuai banyak pujian dan tentunya Dukungan hingga support terbaik dari fans si Leslara. Untuk berikutnya, kita lihat di sini ada sebuah jawaban dari Rizky. Bila di kolom komentar, pesepak yang menjawab komentar dari sang mertua. Di situ, Kakak Bir mengatakan, "Ayah Kejora, haha, Bapak Damang seneng deh di komen sama Bapak mertua, nggak kayak Bapak saya. Jangankan komen, follow pun tidak." Wow! <laughs> Kecandaan bapak-bapak dan calon bapak-bapak nih para ya. Alhamdulillah mudah-mudahan hubungan kakak Bilar dan ayah kejora selalu harmonis. Kita support, kita doakan yang terbaik para ya. Untuk kebahagiaan rumah tangga Rizky Bilar. Dan berikutnya juga perhatikan di sini ada unggahan spesial para ya. Yang mana ini adalah pembelaan dari Bang Dery untuk seorang Rizky Bilar. Para sahabat ya ada yang bertanya? Suaminya tiap hari difitnah mulu dengan kata-kata yang tidak senonoh. Tuh itu di Persahabat ya, ditujukan kepada Bang Diri dan ada sebuah jawaban yang diunggah oleh Bang Diri juga situ menjawab, intinya diam aja, nggak perlu diupdate, nanti juga malu sendiri kok mereka Ingat, cinta dan rumah tangga mereka, mereka yang bangun berdua, mereka sudah suami istri Jadi jangan ribet, kita aja yang kerja udah mulai paham, nggak boleh bareng terus, udah beda gaya kayak pas sebelum menikah dan buat mulut-mulut busuk Markona yang kena azab ketiban kenteng entar jadi stop tek tek masalah ABC kita tahu tapi mulut kita diam tapi gerak kita gak akan tinggal diam anjay keren tuh persahabat ya. Ingat diam bukan berarti gak bertindak persahabat ya tentu tim pastinya akan selalu bertindak kalau masalah menghina menyudutkan dan memfitnah idulah kesayangan kita. Doakan saja persahabat ya, mudah-mudahan tentunya kakak bilar dan dedek Lesti selalu dijauhkan dari orang-orang yang syirik, tetap dukung, tetap menjadi fans sejati yang baik, mudah-mudahan selalu bahagia untuk rumah tangga idola kesayangan kita. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.